Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Pak Novel di pembelajaran matematika, yang pada hari ini akan membahas tentang operasi hitung perkalian, pembagian sekali campuran berbagai bentuk pecahan. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam matematika pertama 0,25 dibagi 2/5 dikali 24 persen caranya semua kita jadikan ke dalam bentuk pecahan 0,25 berarti 25 per 100. sini sudah 2 per 5 dikali 24 per 100 jika bagi dan kali maka yang pertama yang dikerjakan Coba caranya ini dibalik 25 per 100 bagi jadi kali 5 per 2 Ini dibalik Baru dikali 24 Per 100 Kita sederhanakan 25 sama 2 enggak bisa Tapi 100 dengan 5 bisa 100 bagi 5 sama dengan Bagi 5 sama dengan 1 25 kali 1 sama dengan 25. 20 kali 2 sama dengan 40. Dikali 24. Per 100. Sini aja. Sama dengan. Ini sama-sama dibagi 25. 1 sama dengan 4. Dibagi 4 sama dengan berapa dengan 6. Dibagi 4 sama dengan 10. Dibagi lagi 2 sama dengan 3 sama dengan 5. 1 kali 3 sama dengan 3. 5 kali 4 sama dengan 20. 3 per 20. Berikutnya 72 persen dikali 5 per 12 dibagi 0 6. Ini berarti 72 per 100. Dikali 5 per 2 beras. Dibagi 0. Maaf, 6 per 10. 6 per 10. Caranya berarti Ini coret dulu Sama-sama dibagi 72 dibagi 12 12 dapat 12 Bagi 12 dengan 1 72 bagi 12 Dapat 6 100 sama 5 Bagi 5 1 bagi 5 sama dengan 20 Dikali 6 kali 1 sama dengan 6 20 kali 1 sama dengan 20 dibagi 6 per 10 6 per 20 dikali 10 per 6 ini dikali ini dibalik coret 1 coret 1 6 dibagi 6 1 6 dibagi 6 1 10 bagi 10, 1 20 bagi dengan 2 sama dengan satu kali satu sama dengan 1, 2 kali satu sama dengan 2 1 per 2 selanjutnya 25% dikurang 2 per 5 dikali 0,2 karena ada kurang dan ada kali maka yang ada tanda kali di dik tanda kurung berarti 25/100 dikurang 2/5 dikali 2/10 kenapa 2/10 karena setelah koma 1 angka 25/100 dikurang ini kita sederhanakan 2 sama 10 Berarti sama dibagi 2 1 dibagi 2 5 Ini gak bisa 1 kali 2 sama dengan 2 5 kali 5 sama dengan 25 Sama dengan Pengurangan Berarti kita samakan KPK nya 100 100 100 100 bagi 200 100 sama dengan 1 1 kali 25 sama dengan 25 100 bagi 100 sama dengan, 100 bagi 25 sama dengan 4 4 kali 2 sama dengan 8 Berarti 25 dibagi, dikurang 8 sama dengan 17 Terus. Selanjutnya bagaimana jika jawaban diperintahkan menjadikan ke dalam bentuk desimal di jawaban contoh nomor satu adalah tadi 3 per 20 jika jawabannya membutuhkan desimal berarti tinggal dijadikan desimal ini lebih kecil 0,20 ini taruh 0 sini Tiga dibagi dua berarti 30 bagi 20, puluh dapat satu dua puluh sepuluh koma lima seratus nol berarti nol koma jawaban yang nomor satu tadi bagaimana jika perintahnya ke dalam bentuk persen misalnya jawabannya tadi 3 per 20 3 per 20 jadikan persen 100 100 bagi 20 sama dengan 4. Ah, 5 ya 100 bagi 20 dengan 5 5 kali 3 sama dengan 15 Jawabannya 15 Demikian apa yang Pak Nopal dapat sampaikan Pada pembelajaran kali ini Mudah-mudahan Bisa dimengerti Dan jika memang masih ada pertanyaan silakan berhubungan Sama Pak Nopal Insya Allah pasti akan dijelaskan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh